Bagilah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial dari idola kita Di kabar pertama para sahabat Kita awali dengan tentunya cidukan vitamin semalam ya, Masya Allah banget ini momen kemarin di para sahabat ya, Saat idola kesayangan kita melakukan pengajian Mengadakan acara syukuran Di rumah barunya Leslor family Mudah-mudahan rumahnya membawa berkah Membawa kebahagiaan Amin Hanya doa-doa terbaik yang selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Ini momen saat BBL bersama Ustadz Fahru Masya Allah makin pinter Makin saleh, makin lucu Dan sangat-sangat menggemaskan sekali Alhamdulillah Persahabatnya Leslar Dikelilingi oleh orang-orang baik Alhamdulillah Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon yang diberikan di antaranya, dari akun Zainab dan Zahra, dan 3 mengatakan Fatih punya mata perpaduan pandanya, sedangkan Leslar dua-duanya matanya indah. Masya Allah. Sekarang nemplok di Fatih, matanya bikin orang jatuh cinta katanya tuh. Wow. Ini keren luar biasa masyaallah banget ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan, doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik, orang-orang yang tulus mencintai Lesler Family. Kemudian juga bersama selanjutnya kita lihat informasi dari MRB Clothing Line dari adminnya langsung di Persebya Yang mengunggah foto model dan memakai produk MRB namun kita lihat di sini ada info yang kita dapatkan, insya Allah pekan depan artikel ini rilis ya, jadi jangan pada kesel ya, nggak enak itu dilihatin Bu Nail di selit terakhir katanya tuh, wow, yuk sama-sama tuh keluarga kawan Gunohan support dan dukung terus ya untuk bisnisnya Leslar, jadi jangan sampai ketinggalan yang belum dapet yuk gercep lagi, Insyaallah kata admin MRB, pekan depan artikel ini Bakal dirilis Bismillah, mudah-mudahan sukses Untuk usaha Dan bisnisnya Idola kesayangan kita Ami. Kemudian juga selanjutnya bersama Ada momen sidokan juga Saat tentunya idola kesayangan Bunda Lesti melakukan Pemotretan bersama geng Mamayu Namun kita bikin self dengan kebersamaan Kedekatan Bunda Lesti Dan tentunya Kak Loli Masya Allah kita makin kagum dan bangga, walaupun memang di luar sana para fans tentunya berseteru, bersahabat ya, saling merendahkan. tentunya kita sebagai fans sejati harus selalu mensupport yang terbaik. mudah-mudahan silaturahmi mereka berdua tetap terjaga dan terjalin dengan baik. kita lihat, tentunya komentar pun memang di sini juga banyak diberikan. Di antaranya dari akun Ariana Trisna mengatakan, mereka baik-baik, fans mereka yang gak baik. Ada juga tanggapan dari Heidi Abdillah. Lihat Loli sama dede, Masya Allah, ibu muda cantik-cantik. Tapi kalau lihat fansnya selalu merendahkan dede, menghujat dede, membanding-bandingkan dede al-Fatih. Kita lihat tentunya jawaban dari Kit. Itu karena fans tetangga insecure sama Leslar mom, biarkanlah mereka menjadi lumpur kesombongan. Mereka lupa pada ada Allah yang maha pencemburu yang tidak suka jubah kesombongan diinjak. Tepresahabat. Tentunya kita sebagai fans pastinya sangat menyukai banget, masya Allah melihat persahabatan bunda Lesti dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wataala. Dan mudah-mudahan selalu terjaga dengan baik Silaturahmi Antara Lesti dengan sahabat-sahabatnya Masya Allah Kemudian selanjutnya kita lihat juga sahabat Kang Dari Abang El bersama Kak Syasha Hari ini bahas outfitnya BPL Baju yang dikenakan oleh Abang El ini bukan kaleng-kaleng persahabat. -kaleng, Harganya fantastis mencapai rp rupiah, Masya Allah berkabarokah Untuk Lesler family Semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Ya Robbal Alamin Selanjutnya kita lihat juga di IGs-nya Fatinya Leslar Kali ini persahabatnya mengunggah momen wawancara bersama Papa B Namun ini mengenai warga Konoha persahabat, ya. Karena dua hari nggak up lagi Papa Bilar ini mengenai aktivitasnya Abang L Mereka kangen sama BPL katanya tuh kata Mas Wawan Ya kalau kangen kata Papa B Tentunya kalau merindukan, doakan saja. Kalau rindu kepada BBL, doakan saja. Ini ya, ini pesan dari Bapak B. Tentunya tidak diminta juga warga Konoha pasti mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan Leslar Family, Masya Allah. Kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat diunggahan Kak Atik Batik. Kemarin memposting foto cute bareng BBL, ini momen saat di Bali. Insya Allah Abang El ini anaknya hebat banget persahabat, Gak pernah rewel, gak pernah nangis Kepada siapapun mau Ini yang selalu membuat semua orang tentunya respect dan sayang banget sama Abang El Kak Batik saja sampai mengatakan si anak pintarnya Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Wow, si anak pintar persahabat. Cerdas pintar soleh ganteng Masya Allah pokoknya lengkap banget ya Bang El Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan semoga selalu memberikan kebahagiaan Untuk warga Konoha Amin Kita lihat juga persahabat tentunya banjir komentar di postingan ini Di antara yang jadi kun Star mengatakan Masya Allah anak solehnya Panda. Baby ajaib, makasih. Uni berbagi foto Abang Al-Fatih. Amin. Masya Allah banget ya. Anak ajaib katanya tuh. Kita lihat juga. Ada tanggapan dari Widiani 589 mengatakan yang foto kedua gemes mimik mukanya abang. Lagi cuekin cewek males ah katanya tuh. Ini cute banget. Masya Allah.